Boleh, Bang. Lah, dia lupa kita mau ngobrol sama juri ketiganya, Leader to TDC Indonesia 2022. Lah, gue nggak baca script Bro. Ikutin gue. Oh my Mana nih? Iya, hei, hei, hei, hei. Api, api. Api. Api. Api. Api. Alhamdulillah. foto makin makin sehat, yo. nambah 2 kg lah. 1 kg 2 kg mungkin itu. kita. Ayo, toh, <laughs> ya, laki, laki. Lagi. Baru nyampe tadi. Oh, siap Tekan, ini, ini, ini, ini, ini. ini lagi ya. Oh, ketenangan dikit lah. ngomong oh, eh. bahasa apa? Ngomong bahasa apa aja. Ayah, gue, Pak. Ini oh. lagi syuting coy. Enggak, ya, sorry sorry teman-teman ya kebiasaan jiwa Jawa keluar. Jowo, Jowo neng, Nah, <laughs> nah ini nih sebenarnya mau ngobrol-ngobrol santai aja sih om. Okay. Jadi uh, kan kita tahu ya bakal ada yang namanya Leader to TDC 2022 di Indonesia. Iya. Yeah, yeah, yeah. Nah, gua mau nanya-nanya nih tentang TDC. Uh, kan kita tahu nih, lu juga sempat ikut uh, di leader tuh PDC dan di luar balap di luar segala macam. Iya, iya. Nah itu boleh uh, ceritain nggak dulu sejarahnya awalnya lu ikut itu seperti apa? Dulu itu PDC itu memang memang acara SI drift yang cukup ini ya cukup uh, ternama lah dia sudah okay. lama banget kayaknya udah 9 kali ya kalau salah 9 apa 10 kali gitu dia bikin tetap okay. uh, setiap tahun. Jadi kalau anak-anak racing drift tuh kalau mau uji skill nih, Uff. pasti eh uh, Berangkatnya kalau Indonesia dekat kan ke Thailand gitu, hmm, hmm. jadi kita semua pada ke Thailand tuh. Jamannya itu, uh, gue tuh pertama kali tahun oh, 2017. Oh 2000 sama Amandio berarti? Enggak waktu itu sendirian. Lu sendirian? Sendirian. Waktu itu kalau nggak salah itu rencananya mau ramai rame tuh, hmm. tapi ternyata pas mendekati hari H pada nggak bisa. Ya. <laughs> Cuman modal nggak bisa. Akhirnya single, single fighter aja. Single ini yang dinamakan single, single mental baja. Lu bukan nah, gatot kaca kan bukan <laughs> nah, terus, terus waktu itu memang lagi apa ya lagi on fire lah sama hmm. baru main aksi drift hmm. terus ya suka juga kan uh, drifting basically drifting juga suka jadi ya jadi lu main uh, drifting satu banding satu juga sempat sempat, sempat, sempat, sempat main dulu okay. uh, jadi karena waktu itu kan ya serunya sama gitu Ya, ya. ini otomatis jauh lebih murah daripada mobil peneran ya. Ya. ya. akhirnya tertuang ya terpenuhi di SDRIFT. Hmm. Iya duit, ya, duitnya waktu itu kan lebih murah kalau kita balap mana-mana daripada libat, jangan ya, apa ya. gua balap ke Brazil 2017. Oke. Okay. Waktu itu masuk sih masuk world class kalau nggak salah, juara 18 kalau nggak salah. Wow. Kelas tapi ya. World class 14 waktu itu. Jadi uh, bagi teman-teman yang nggak tahu, searching kalian punya handphone World class tuh apa? World Juara World. Dunia nomor yeah. 14. Ya yeah, berarti Indonesia termasuk bisa dibilang uh, apa ya? Mentalnya udah ikut kejuaraan internasional yeah. dan ditakuti oh negara iya, lain iya, ya. Iya, iya. Karena ya ini apa? ya kita kalau setiap kali balap gitu hmm? ya pujian ya ya selalu bawa piala, jadi di, di di fan orang pun, di fan negara tetangga pun, bahkan sampai Jepang pun mm -hmm. kita Tuhan itu selalu ada prestasi lah dari kita nih yang berangkat pasti ada yang bawa piala, jadi udah terrecord mm -hmm. di mereka itu kalau oh, Indonesia balap tuh mereka harus lebih siapnya gitu karena okay. karena kita emang mm -hmm. uh, udah terkenal lah, gitu lah kayak di Singapura kemarin kan mm -hmm. uh, yang berangkat kemarin pada menang tuh ya. Iya, ya. Ucup ya. Ya, benar. Ya. Ya. Kan itu ya ini ini kan meneruskan apa yang kita dulu mulai diteruskan oleh Ucup. Jadi kayak tetap mengingatkan nih. Kali hmm. Kan udah pas udah sempat sempat gara-gara Covid kan. Yes. Ya, ya. Jadi untungnya waktu kita keluar untuk pertama kalinya setelah Covid itu langsung juara satu lagi. Jadi kayak ya. pasti mereka kayak susah nih. Ini, ini Padahal itu Padahal itu regenerasi ya, regenerasi. dan itu nambah gedor negara lain, ya, ayah, bisa dibilang ya. Jadi, kayak ya, lu jangan enak-enak lu masih ada Indonesia nih, gitu. Jangan macam-macam sama Indonesia. Nah. Indonesia, gitu. Nah, yang gua ambil di sini, uh, dari pernyataan lu sebenarnya bukan masalah juaranya. Hmm. Tapi, di saat lu pulang bawa piala, dia ngomongnya puji Tuhan. <laughs> di saat gak menang, nendang-nendang meja. -nendang <laughs> Berarti iya, ya, iya, Indonesia cukup membanggakan ya, membangga, mengharukan membangga. nama iya, iya. bangsa ya? Nama bangsa ya. Untuk nah, iya. menurut lu dengan adanya Leader2TDC Indonesia 2022, kan ini event mancanegara, oh, bisa iya, dibilang ya. Iya, Se-Asia Tenggara dan kemarin Dio juga ngomongnya, ini sebenarnya event dunia. Karena e, salah satu event terbesar juga, iya, cuman iya. diadakannya emang di Asia. Begitu kan? Betul, betul, betul. betul, betul. Nah, menurut lu, e, apa sih yang harus dipersiapkan sama driver-driver yang akan ikut di Leader to TDC Indonesia? Sebenarnya ya utamanya ini, apalagi dari yang yang udah gue pelajarin ya. Mm -hmm. Itu yang pertama disiplin. Disiplin. Disiplin. Bangun disiplin. pagi, gosok gigi gitu apa gimana? Uh, karena enggak, enggak, enggak, enggak. <laughs> Kan pembalap itu kan hmm. harus disiplin. Kalau enggak kan ya mungkin dia bisa enggak, nggak nggak Tahu harus harus untuk untuk mencapai kemenangan itu harus seperti apa. Oke. Okay. Nah, jadi harus tahu dulu, oh untuk menang itu seperti apa sih? Gitu. Okay. Jadi kalau yang kalau yang, kalau yang, kalau yang, kalau yang aku pelajarin itu dulu harus disiplin, disiplin dulu. diri disiplin latihan, uh, latihan, ya. Kayak gitu -gitu latihan, ya. ya. Terus uh, manajemen waktu. Oke. Okay. Uh, dan juga di rules itu sendiri, juri nya sendiri minta apa gitu, kita harus benar-benar ngikutin gitu. Oke. Okay. Karena kan sekali lagi ini kan. Uh, Judge, judge ya. Jadi judge ini kan game. ini yang di, ada yang menjuri nih. Hmm. Jadi juri minta apa kita harus bisa uh, provide ya, ya. Fulfill lah. Jadi misalnya nih hmm. mintanya seperti ini, seperti ini, Lana ini, ini, saya harus begini. Ya kita harus bisa uh, ngikutin. Oke. Okay. Kalau kalau nggak ada ke dari di disiplin nih, ya pasti kita kan ya malas-malesan atau ya ya gua gua udah bisa lah. Tapi kan ternyata ya ternyata yang ini salah. Jadi hmm. kita harus Meskipun kita kan setiap, setiap director pasti punya play styles sendiri kan. Iya. Yeah. Tapi ya kembali lagi ada beberapa hal kan yang boleh dilakukan, amal yang nggak boleh dilakukan. Gitu. Jadi oh itu. ini iya, adalah lebih ketat ya. Iya. Lebih ketat. Iya. Ya. Jadi okay. harus tahu apa yang mereka, mereka, harapkan dari kita. Hmm. Dari si juri-juri ya, ini. Iya. Ya, kalau kembali, tapi kalau misalnya lantar nah, nih untuk untuk mencapai juara satu kan memang banyak sekali faktor ya yeah. Uh, yeah. ada faktor uh, settingan mobil mm -hmm. ada faktor mental juga mental, mental. terus kesehatan Spiel, yeah. ya kesehatan itu apa badannya lagi fit apa enggak mm. yeah. terus ya, dari skill skill juga sama ya keseluruhan itu lo bisa perform enggak sih betul itu mm. gitu. ini In yang diuji challenging banget right, ya. ya untuk uh, ladder to TDC jadi lu jangan songong-songong menganggap lain orang rendah dalam arti skill ya kita ngomongin skill di sini karena di saat di situ hmm. e, menganggap orang, orang lain rendah ah nih orang masih anak baru kemarin sore biasanya yang kalah yang kayak gitu ya, kan ya, ya, banyak ya, sekali kan? dari saya ya sekalian saya juri itu banyak kok yang yang ya di luar lomba ini jago Uh. jago uh, nih wah uh. intinya kalau waktu itu jagoan dm Jagoan DM? banyak gitu. Banyak. Begitu lomba kan mental diuji nih. Heeh. Uh. Ya, ada tuh yang keditin nabrak, no. Apa <laughs> nah, itu ada, ada yang yeah. harusnya ini bisa apa ternyata uh, ya mungkin kalau kita ngomong-ngomongnya egonya lah. Hmm. Uh, jadi apa, apa lainnya motong-motong gitu. Kan no. ego itu. Ego, ya. Yeah. Nah, gue mau menang, gue mau potong-potong lain, ya berarti gue menang gitu kan. Kan? Yang penting bisa nempel ya. gitu ya. ya jadi kan teliti ini. Heeh. Hmm. Kenapa kok lu harusnya nih biasanya lu titi hmm. bagus lu motong motoran pas betul hmm. nah, kalau judulnya titi pasti dikalahin nah, nah itu harus hati-hati yang, ya, yang yang yang yang seperti itu semakin skala semakin besar event hmm. pasti juri semakin teliti. semakin teliti semakin teliti jadi itu juga yang punya mental-mental tempe digoreng dulu biar jadi menduan ya. <laughs> <Bener, bener, bener. laughs> nah. uh, oke okay. Har, gue mau nanya tentang harapan lu dengan adanya Leader to TDC Indonesia bagi komunitas-komunitas RC Drift itu seperti apa? Ya kita kan melihat nih beberapa setahun ke tahun yang lalu lah, hmm? uh, waktu Covid lagi lagi ya lagi mempersulit kita untuk beraktivitas nih. Ya. Otomatis kan pasti pas lesu tuh. Anak-anak hmm. main jadi malas. Jadi malas dompet juga letor. Ya ya. ya. Jadi, <laughs> Hobi itu pasti nggak tersadukan dengan baik. Jadi ya harapan gua nih ya syukur-syukur dengan covid lagi mereda, hmm. terus apa gerbang internasional udah dibuka kan? Yeah. Jadi udah ada event-event lagi yang yang di itu kan event gede banget. Yeah. Event bergengsi hmm. Ya harapan gua itu, itu akan mengembalikan apa ya jiwa kompetisi anak-anak itu bakal kembali. Jadi okay. dia lebih lebih rajin dm lagi, hmm. lebih Ya lebih, apa ya, explore lah. Akhirnya... Dengan settingan-settingan, ya, baru ya, segala ya, macam ya. Tantang lah. Tertantang. Semoga nanti men-challenge mereka untuk... Ya kalau hobi... Hobi bisa... Bisa... Apa ya, membanggakan hmm. dengan lu... Lu ngetes kemampuan lu, terus dapat dapat penghargaan lah, biarlah. Bialah hmm. kayak apa, kayak gitu kan. Kan pasti lebih puas. Gitu. Ya. Jadi hmm. hobi itu lebih terarah gitu. loh. Itu saya Gengs. Kalau dengar dari kesaksiannya Om oh Mike, kalau kalian tidak punya mental-mental kom, kompetisi berkompetisi, kalian rubah hobi aja mainan burung sama musang. Ya? Yeah? Iya yeah, kan? Iya yeah, <laughs> yeah, dong. You know? yeah, yeah. Ini RC drift dan lu untuk mendapatkan uh, bisa bermain drift itu Gak murah juga enggak murah enggak kan. murah. murah sayang kan kalau sayang. Jadi, iya jadi kalau kalian, kalian gak nyemplung iya kalau gak nyemplung mau mau ngapain <laughs> main musang lu aja nyemplung nyelam sekalian nyelam sekalian ya, bisa ya. dapat duit disitu pas pasnya lempar kan iya iya nah eh uh, kiat kiap lu karena kita tahu di sini lu adalah sebagai juri TDC Leader uh, Leader to TDC Indonesia 2022 eh hmm. uh, yang akan lu lakuin persiapan sebagai juri itu apa karena balik lagi ini event internasional ya dan karena disitu juri adalah penentu orang tersebut menang atau tidak itu Betul. kan berat tuh ya uh, ininya ya tanggung Betul. jawabnya ya karena ya juri itu kan harus kompeten, kredibel, mm -hmm. terus harus netral netral nah. tidak memihak siapa-siapa ya. ya jadi kan harus teliti hmm. jadi sekarang kan nggak mungkin nih orang yang nggak ngerti mm -hmm. kita bikin juri ya yeah. itu satu terus kalau orang yang asal-asalan gitu kan, kita juga nggak mungkin bikin dia jadi kan. Kalau dia nggak teliti gitu, misalnya nih, ada yang curang, hmm. juri yang nggak bisa ngespot, gitu kan? Hmm. Itu kan bakal menimbulkan uh, ya pertanyaan buat driver lain, ya. ya per pertanyaan, ya sungguh-sungguh kalau cuma tanya. Kalau protes kan, ya itu kan yeah. bisa bikin apa nih uh, nuansa balap jadi keruh, gitu. Kan. Ya. Yeah. Nah, karena yang gua pelajarin memang hasil drift itu event ya. Hmm live nya itu di juri sebenarnya. Ya. Kalau jurninya sinergia bagus, bisa nilai, bisa memberi penilaian yang baik, mm -hmm. ya pasti event-nya bakal bisa dengan baik. Jadi ya. harus bisa, di, harus penjelasannya harus diterima oleh pemain. Ya. Itu itu kunci utamanya. Dan ini membutuhkan sportivitas juga ya bagi para driver lain betul, gitu kan. Betul, betul. Jadi itu challenging banget sih, yeah. lu salah nilai lu mungkin yang bisa sambit batu sama yeah. orang ya kan? Iya, iya, iya. Nah, oke, kayaknya uh, ada tips-tips apa lagi nih Om, buat uh, dari lu untuk peserta-peserta uh, RC Drift, lebih ke kedepannya atau pas di saat Ladder TDC itu seperti apa sih? Ya kalau dari gue mungkin uh, serimatian mm -hmm. udah pasti kan. Terus ingat lagi kalau kalau lomba itu kan menguji diri sendiri. Mm -hmm. ya. Harus bisa bermain dengan sportif. Ya kalau dari dulu gue sih punya punya apa ya punya apa sih namanya itu? Punya Backline, apa, apa? Ya prinsip? punya kayak uh, prinsip lah. Prinsip, ya. ah. prinsip kalau jadi nah, lu kalau menang, tapi kalau lo menangnya nggak nggak pure menang, karena lu memang menang, nggak hmm. apa lo menang. Kalau ya. curang gitu ya kasarnya. Ya, bahasa halusnya ya. kan gitu. Nggak apa-apa. Ini kita ngomong frontal ya, aja. Jadi ya kalau besok sih saya harap semua peserta bisa bermain dengan baik, menunjuk sportivitas, dan terutama lagi harus uh, teliti dan mendengarkan juri. Teliti dan mendengarkan ya, juri. Dan harus memberikan yang terbaik. Nah, jadi nggak hanya ke cewek-cewek lu aja, lu harus memberikan yang terbaik, men. Di saat main RC Drift, lu harus memberikan yang terbaik. Kayaknya cukup sekian, Mike. Thank you okay. banget untuk yeah. ngobrol-ngobrolnya dan tips-tipsnya buat anak-anak RC Drift yang akan mempersiapkan dirinya di ladder to tdc 2022. Thank you banget, bro. So, ya. Yeah. Balik lagi, teman-teman. Entar lu harus jangan lupa subscribe channel RC Indonesia. RC Indonesia, sorry. Nah, di situ kalian bisa melihat info-info terupdate mengenai Leader to TDC Indonesia. Di situ banyak juri yang sudah kita uh, wawancarain terus uh, nanti akan kita rilis juga untuk peraturan-peraturan TDC -peraturan dan peraturannya sangat ketat banget ya Mike ya. Nah. Kayak uh, uh, apa namanya? berat kit segala macam ya, itu ya. dipertimbangkan sekali. Siap-siap di situ dan siapin kit lu sama mental lu. Ciao. <laughs>